Ronaldo menyesal tinggalkan Real Madrid? Seharusnya saya tak tinggalkan klub terbesar di dunia. Cristiano Ronaldo belakangan ini ramai diperbincangkan terkait pernyataannya tentang Manchester United dan manajernya Erik Ten Hag. Hal itu diungkapkan Ronaldo dalam wawancara eksklusif bersama Pierre Morgan yang merupakan jurnalis asal Inggris. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo juga sempat memberikan pernyataan tentang menyesalannya meninggalkan Real Madrid waktu itu. Meninggalkan Real Madrid adalah penyesalan terbesar dalam karir saya. Saya sangat dihormati di sana, saya sangat dicintai di sana, Ujar Ronaldo. Saya juga sangat cinta dan hormat dengan Madrid. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan bermain di sana bahkan tanpa dibayar sekalipun, terang Ronaldo. Ronaldo mengaku dia diperlakukan layaknya raja di Real Madrid, berbeda dengan yang dialaminya di Manchester United saat ini. Saya seharusnya tidak pernah meninggalkan klub terbesar di dunia. Mereka memperlakukan saya seperti seorang raja, saya menyesal, hunduknya. Karir terbaik Ronaldo memang berada di Real Madrid, berbagai trofi dan penghargaan individu diraihnya di sana. Pencapaian luar biasa Ronaldo di Real Madrid adalah menyumbangkan 15 trofi dan meraih 4 Ballon d'Or. Lantas, apakah Ronaldo akan melanjutkan karirnya di Real Madrid kembali di usianya yang sudah menginjak 37 tahun? Piala Dunia 2022 jadi panggung pembuktian Eden Hazard ke Carlo Ancelotti Eden Hazard gagal meraih kepercayaan Carlo Ancelotti di Real Madrid sepanjang musim ini. Rencananya, pemain berusia 31 tahun itu akan menjadikan Piala Dunia 2022 sebagai panggung pembuktian. Hazard sebenarnya tidak sedang berkutat dengan cedera, pemain yang dibeli dengan mahar 115 juta euro itu justru segar bugar. Namun apa daya, ia baru dimainkan 6 kali di musim ini. Dari 6 penampilan itu, Hazard hanya 2 kali diturunkan sebagai starter, itu pun tidak bermain penuh. Beda halnya di timnas Belgia yang masih menaruh penghormatan besar bagi Hazard. Jangankan tempat utama, main Chelsea itu justru diamanahkan menjadi kapten tim. Dikatar nanti, Hazard diprediksi masih jadi pemain inti di skema bermain Roberto Martinez. Kesempatan ini dilihat Hazard sebagai panggung pembuktian kepada Ancelotti. Saya selalu ingin bermain, tapi kalian tahu sendiri, manajer yang membuat keputusan, hujarnya dilansir dari gol. Saya bisa menerima keputusan itu, tetapi kali ini saya ingin menunjukkan bahwa saya berhak mendapatkan menit bermain lebih di Real Madrid. Karena kalau saya tidak main, sulit membuktikan apapun, biasanya. Tekad itu pun dibarengi dengan niatnya yang tulus. Hazard secara terbuka menyampaikan tidak ingin pindah dari Madrid. Kontraknya masih ada sampai akhir musim 2023-2024, masih ada satu setengah musim lagi. Saya tidak ingin meninggalkan Real Madrid, semoga saja situasi saya akan berubah setelah piala dunia, ujar dia. Bellingham jadi rebutan Real Madrid hingga Liverpool, Borussia Dortmund cuma bisa pasrah. Diketahui, Bellingham menjadi incaran klub-klub besar setelah tampil impresif bersama De Borussen, julukan berusia Dortmund dalam dua musim belakangan. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatat 8 gol dan 2 assist di musim 2022-2023. Catatan impresif itu membuat Manchester City hingga Real Madrid berminat dengan tanda tangannya. Bahkan, Bellingham kabarnya juga tengah dibidik oleh Liverpool dan Chelsea mengingat usianya yang masih muda. Wetski mengatakan, pasrah melihat sang pemain menjadi incaran banyak klub besar. Pria berusia 63 tahun itu menjelaskan akan pembicarakan masa depan Bellingham setelah gelaran Piala Dunia 2022. Saya pikir segera setelah Piala Dunia 2022 Qatar selesai, kami akan melakukan percakapan mendasar tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Kami akan membicarakan itu dengan orang tuanya, termasuk penasihatnya, kata Wetski dilansir dari Nentimin Selasa 15 November 2022. Wetski mengaku Bruyne akan sulit bersaing dengan tawaran-tawaran klub besar. Meskipun kontrak Ballyham masih terhitung panjang, yakni hingga 2025, bukan tidak mungkin pemain berpaspor Inggris itu akan hengkang. Dan kemudian dia, Ballyham, harus memberitahu kita apakah dia ingin tinggal atau apakah dia ingin pergi. Apapun itu, kita akan membicarakannya dengan menyenangkan dan masuk akal, punca Wetski. Tapi kita tidak harus berpura-pura bahwa topiknya tidak ada di atas meja. Ketika tim yang sangat besar ada di sana, kita juga tidak mampu untuk bertarung secara finansial. Tungkasnya! Fertifal Verde pantas jadi salah satu pemain terbaik di dunia. Musim ini, gelandang asal Uruguay tersebut berkembang setelah Casemiro memutuskan untuk pergi ke Manchester United. Menurut catatan Transfermarkt, Valverde bermain sebanyak 20 kali pada musim ini dengan mencetak 8 gol dan menambah dengan sumbangan 4 asis. Banyak orang yang kagum dengan penampilan pemain bernama lengkap Federico Santiago Valverde di peta saat ini. Salah satunya adalah legenda Real Madrid, Fernando Hierro. Hierro mengatakan pemain internasional Uruguay sekarang dapat dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Ketika Madrid mengumumkan penanda tanganannya, saya berada di Uruguay dan Diego Verland telah memberi tahu saya tentang berlian yang dia latih, kata direktur olahraga Fifas yang baru mengatakannya kepada AS. Dia adalah pemain modern, sangat fisik, dengan tembakan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Dia adalah tipikal petinju Inggris yang telah dewasa dan telah berhasil menunjukkan potensi penuhnya, tapi dia masih bisa mendapatkan sedikit lebih banyak darinya, diri. Ya, dia salah satu yang terbaik di dunia, bagi saya tidak ada keraguan, dia telah mengeluarkan langkahnya, tembakannya dari luar kotak penalti, tangan dari lini kedua, pemulihan. Di lapangan terbuka, dia meningkatkan segalanya, kebajikannya. Dan dia memiliki banyak hal yang baik dan ada di namanya lanjut pria asal Spanyol itu. Hazard sendiri didatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 dari Chelsea. Dengan kontrak sebesar 100 juta euro, sang pemain belum memberikan performa terbaiknya karena ia harus mengalami cedera yang membuatnya tak bisa bermain secara konsisten. Untuk saat ini, Hazard baru memberikan 72 penampilan bersama Real Madrid, padahal kontraknya baru akan berakhir tahun 2024 mendatang.